Betul, Niki, kulau namung mouse, Niki, Niki, kitab Niki, hadiah ya, Niki, jinan uh, mungkin seumur umur mocong niki, gai, niki, ajaran niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, mesti mati Kapan-kapan niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, Cuma singa Ji tempat kita terbuka mulai 2005 pinten jelas niki tadi niat bahwa pertemanan kulo jenengan apa villa, Insya Allah nak pertemanan niki villa jeng ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba itu gini ku tiang tiang sing kekancan krono apa Allah. buat ajiran ngadil kulo kekancan krono Allah gua buatin kudu soda tengkulo hormat kulo buatin misalnya sing seneng soda kau Seng boten seneng gihang, sal nak pertimbangannya islami, salih di duit, tak akan nubgu gusbak gu tak akan nubgu cukuh eseng melarat itu gak islami, faham gih, faham ini nikgu gih nopo, islami, sementing ojok kro nomor duit, tak akan nubgu iman, tak akan nubgu iman, tak akan nubgu iman, tapi akan nubgu itu bodoh nih, pun umun keliru banget, ini penting kalo ator akan akhir-akhir ini sering nopo, sering ngipi, sering panjeni susah kulon nganti sani kisusah kulon tengjunyo aku maksiat itu menciptakan ekonomi jadi kulon ku seneng ibadah tengjunyo namun haji bukan senang haji seneng sistem ibadah haji niki logikanya gini gini misalnya ada doli sebelum ditutup kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seksnya juga membayar nanti di seputar situ ono bakul mi Mungkin taksi malam-malam yang ngantarkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris Macam-macam Makanya itu yang diwawancarai di keramat tungkak dulu di Jakarta itu lucu Ada bakulmi itu orangnya soleh Dia ya enggak pernah zina, ya enggak pernah apa-apa Tapi dia bakulmi seputar situ Ketika ditutup ditanya kamu susah ya Susah sekarang sepi <laughs> <laughs> <laughs> Itu kan lucu Jadi jadi jangan kira Anda yang tidak berzina Itu terus tidak memberi kontribusi Mungkin kita supir taksi atau supir becak Paham ya Mungkin kita punya warung seputar situ Yang laris ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi singi sonan dingi, Ini ku namung haji Haji itu satu-satunya Ibadah singi sonan dingi Gemerlap ibadah maksiat Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa Yang datang ke Hollywood Hanya berapa tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan sih, Ada hotel, ada catering Uangnya triliun Yang, yang dikorupsi di Indonesia saja nopo? triliun. <tuh> Darinya satu ibadah Yang mencipta ibadah Tapi mencipta ekonomi Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat Ayo penjualan tas bebek Kondom kata Bunti Yang bisa nanding itu hanya nopo? Haji Bahkan saya diceritani teman-teman itu Yang hidup, yang sekolah di Italia Itu Vatikan itu paling susah itu mikir haji karena Kota Suci Roma itu ndak serame napa? banget. Padahal agama Kristen itu lebih banyak. Artinya orang Kristen lebih banyak lebih mapan, tapi kok tetap rame? Akbar ya, Itu ndak hanya musim haji. Misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh nggak usah ditandingi haji, baru dengan umroh aja enggak bisa. Bahkan Penerbang-penerbang dari Inggris dari mana-mana itu gak bisa bayangkan kalau di dunia ini tidak musim Haji, karena surplusnya para bapak pebisnis pesawat itu ya pas musim Haji. itu kan banyak tuh yang pesawat dari Prancis, Inggris terus dilapisi Garuda di piloti Prancis berangkat, tapi tetap supirnya Sanghye Budi Prancis. Laiu sada kabuladim ketika awadah wajalawulka abdal betal haramah kiamal linnas apa buatin dawah kiaman ilmu'minin tapi kiamal linnas jadi Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai kiaman linnas soko guruni manusia karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktori hidup itu karena musim haji dan apa umrah itu kita harus syukur ada ibadah yang menghasilkan apa duit, karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa duit, jadi kalau suwon Jenengan seneng kula-kula seneng jenang kabeh guna villa villa itu kabeh berhitungannya faktor apa subhanahu wa ta'ala Niki yang terakhir kula tutup dengan ilmu agidah masalah niki mawon. nomor kalih itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah dan ini saya tidak bikin-bikin, saya berkali-kali belajar kitab, kadis bukhori muslim, oleh hadis sokhai, sampai sing do'if sampai setengah maunduk, sampai hadis Gak jelas mau Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Akhul Hasan Asyadili. Semua ulama mengutip makalah ini. Quran fi Jadi soko guru ilmu Quran namun setunggal. Ketika mensifati Allah saja ada katanya saja. Lainnya itu itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini ini contoh gitu, terutama konco-konco singa apa Quran. Misalnya Allah hanya Dawah datar, wahwal laidi yuhi wahyumi. Wahwal ti Allah wahal la didat yuhi kang maringi urip sawo Allah wahyumi itu lan maringi mati sawo Allah. Wahwal laidi yuhi wahyumi. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis, nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, Nuh, no Rukin, Nuh no manusia manusia ngerti. Terus kita kan akan bilang, manusiaku sawerep nganggu jantung, nganggu paru-paru manusia usahurep nak utekai gak remak gak jantungnya oke itu benar karena sudah kadung jadi begini tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung butuh paru-paru tapi itu ilmu kesekian hakekote ra ilmu raelmu itu hakekote ra ilmu yang kita lihat manusia usahurep butuh jantung butuh paru-paru itu udah ilmu itu yang kita ketahui paham ya tapi untuk mengikuti ilmu, tidak menghidupkan Allah la ilaha illaha wal hayul ya Allah itu yang jadi ilmu artinya ini, ini ketika Allah tidak menghidupkan sosok ke pasir ada jantungnya, ada paru-paru ada unsur kehidupannya pertama manusia diciptakan dari apa? tanah kan, tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya tapi Allah bisa Yuhi, karena Allah memang bisa menghidupkan nah pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah Allah ya akan mampu menghidupkan lagi lah kita-kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung terus percaya ini kenemenan teman selesai so -so orang -so Islam diam-diam memang Mamang pisan Mau sok so tangin neh, cara es, musibah. nama napa musibah. Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. ya Iman-iman sefaktor Allah nobo hidup lagi. Kita bilang kalau kita ndak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu, ya yuhi wa yumi kuam sing karo maksud dia. Lah itu pentingnya kenal ulama. Laitu, kalau kamu begitu berarti bener-bener mencintai Allah, karena Allah kamu ndad yang super, yang luar biasa. Nah tapi nek nyifate Allah koyo orang awam. caranya urip piye tanpa jantung? Podho karo nek taki pangeran, ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip nopo. Pangeran tak ngono oh, gitu, kan. Nah itu termasuk al-mutahabbin fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Malah Yahudi, yang Nasrani dikritik Allah, wah Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah, karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah hamba yang mereka lihat, nggih yang mereka nobo lihat. Malah nih ekor, anak Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina, karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak nobo zina terjadi pangeran anggota zupung yahudi jarinya cerdas pikir kok jorok pangeran juga gampang ina masalah isa intabohi gak masalah ibu adam na isa ibu mau khalmer tanpa bapak gua dunia yahudi lu ingkar anane adam adam malah tanpa bapak tambah ibu lah ya gua pentingnya ngaji ngaji gua sono pembanding jadi gua enak dewa dewa no yang anda ketahui anda akan jadi kafir meskipun gak kafir yang tenang tenangan tapi kafir diam diam berkarane meragukan kekuasaannya apa? Allah jadi kalau aku dulu uang, aku bingung aku mau umumnya uang jari rapinter. Nak kaya umumnya uang jadi setengah kafir ya memang repot jadi ulama tapi harus berani ngomong itu tadi, makanya memang Ujali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah itu s.w.a.w.a.w.a.yuhi wa yumid Allah bisa menghidupkan, eh tanpa syarat wa yumid ya tanpa syarat jadi, ya, itu begitu. Misalnya begini bedanya, Saya bisa hidupkan karena makan karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tambah makan, tambah minum. Itu kalau ulama langsung tahu kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tambah makan. Ya bisa, karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi. Malaikat rah butoh mangan nguniku yura krono sakti ni Malaikat tapi krono kersane Allah Kita digawe lemah ini yura krono kita lemah ya mergok kersane Allah Gitu disebut nampo Allah wallahzi Iyuhi wa yumit Faham ga ini penting ku laturakan tetes ku ya Mungkin hanya sekali ini mukod di my, kitab ini Sudah saya cek hadisnya ini kan kitab Ihyak Terus yang terakhir itu sarahnya Ihyak Sayyid Zebidi saya Zebidi itu yang menisarai Ihyak kebetulan kalau kemarin-kemarin tuh sering menghatamkan Ihyak urut maksudnya kalau mau acak-acak, saja, urut nah sabar kan ada urut, ada hatam jadi artinya mau, mau, mau coba ya mungkin tau hatam tapi ada urut kalau ngaji kilatan, tidak hatam tapi betul apa? urut Ihyak itu dikarang tahun 400 sepuk, 450 beliau lahir ke 505 itu ada sing menisarai, 600 tahun tidak ada yang menisarai Sing nembi tahun sewu Kaleatus wantan sing nyarai alim saking yaman termasuk sayet durian Nabi pinisinah sayet murtado azabiti sing tapi azabiti nah ketika saya baca itu terakhir-terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya sing diridani allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena nopo allah karena ini yang menciptakan agama kata beliau karena ini yang menciptakan apa? agama. Saya jadi nyontohkan orang Islam yang paling fasek hukumnya gimana, ini juga ikut menciptakan agama. Ini misalnya begini ya, di Jogja misalnya kan mayoritas Islam. Mas Yobre Man, wajib nih misalnya singgung nakal wajib nih solid kaki, paling ndak itu kalau ditanya Masjid, roh yura janggal lah nongol Islam. Ya kita menjadi mayoritas pejumatan raisin, tapi pe sholat raisin, mereka mayoritas Islam. Meskipun ketemu orang-orang yang tidak nopo, sholat. Jadi kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon, namanya siapa Martinus, sopo Jenengin Jeneng Kristen, terus kita kok abis sholat, kita kok masjidnya Rawani, wes meragukan orang-orang aja jelas, sing ditakowi tidak Nova Islam, tapi wong fasik sing keras sholat lah Islam, kita kok masjid itu rasungkan Islam, itu zaman si Dinawar gede apa orang fasik Islam dapat saham, Gonima, Jawa Umar dapat karena memperbanyak kuantitas. Lah <laughs> iku ya almutahabina napa? Billah. Ku donu nanti diceritani konco-konco tonggo kula sing kerja teng Malaysia, tki TKI teng Malaysia. Itu pernah satu kapal tuh saking banyaknya penumpang itu ada jumatan karena pas dina Jumat. Walhasil penumpang sebagian sing non muslim enggak seneng. Karena dak bawah itu dipakai jumatan, yang tempat publik itu dipakai jumatan. Wong so, Islam senang ini ganggu wong a, wong kapal wong a, ketiga jumatan. Itu semua ngomong ngeluh di Jotosi. Sebelum si, jodoh sing Jotosi, yuk sing kera Jumatan. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi yo, dia ini raja Jumatan, jagungan Cina Mau nih gue tau gokul lo, aku natrium mau kusta Jutul. Lagu Jumatan geboten. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi jangan kira orang Islam yang tidak Jumatan itu, tidak bilang ya Jumatan. Mereka dua iman dua napa dua iman ya, lama sama islam islam sing kubaran karan ngonton ego terus olah kau sama gitu, oh, nih seru gebot serunan nonton maun tapi gue penting lana nge digani sing arang hika mau bo ma nure wo mu men sing emak padang nol tembus langit sampe akhir bumi mu ngo mu men sing ma napa Maksiat mereka ono nure iman ge ono nure iman dan nah, nure iman nge wo nyebut Allah Coba yang mentabukan Tuhan Yesus itu siapa? Wong Islam saat itu nyomper darah nih pangeran namung Allah Subhanahu taala. Artinya dene duwe ketakwaan yiku nyingkir Allah kemungkinan menjadi Tuhan. Dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan. Soal dia dene zino maksiat maling yiku maksiat ngonuai. tapi tetap dene membunuh orang melakukan teori nonnopo Islam. Lagi sama saya hitung secara ekonomi, menggoki jadi pangeran. We mariraroh, orang aroh na awah ngitung permiskolaan apa? Cerdas saya hitung cara model dagang. Saat Bantul, misalnya contoh saat Bantul, saat Bantuliku Islam KP, gak sholat KP. Seng sholatiku mau sepuluh persen. Berarti butuh masjid misalnya satu. Tapi berhubung Islam KP gak butuh gerejo blas berarti kan enggak ada sistem bisnis yang karena faktor nopo? gereja patung Yesus ya rapayu, gereja ya rapayu berapa Islam kan? artinya sebab enggak ono gereja itu sebab apa? sebab pokoknya? Apa, islam soleh atau no, asal Islam? tidak apa-apa, tidak apa-apa sebabnya gereja itu asal Islam atau kudu Islam soleh? asal Islam berarti asal Islam itu bisa gusur kemungkinan ada no, tempat kemusrikan boleh sekali-kali ngeragani, ngusir rasoleh kan jamu ya, kowe dewi ada udah sawangan orang siap, bagus ngelamung rasoleh, olehmu sombeng loh, mau dorasoleh, orang ngelamung rasoleh. Artinya memberi kontribusi kan tetap, memberi kontribusi keantian kepada kemusrikan. Faham yang seperti Dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap orang orang Islam, berarti ngurangi populasi bahwa kemusrikan. Dariku kowe iki anak senajan ora salat. Wae pangeran wae, pangeran lek ana apa gak masuk akal. Sing ana am yo muni wae wae yo ora paham. Wae pangerane apa? Wah, nah. kata. Mulane sing diarani iman kuwi yo ilahi ilaillallah wa anna Rasul. rasulullah sing diarani. Lah, sing diarani Islam lha iku ana no butuh solat bareng. Lah saiki wong kuwi bodho mas. Masa iman be Islam kuwi dadi sito padal sing diarani ya, iman niku bawa pokok e nyekyakini Allah. Lah sing diarani Islam. lo sholat kuwi rukun Islam, tarukun iman. Rukun Islam. Eh. Tapi nganti yo dolah padahal ngaji mulai cilik. Kulo ora bakal dibantah Kiai ya, Sputi lho Gus, mung kadung Islam kok rasolat Iman niku uru, iman niku rukun iman, nak sholat kuwi rukun. Jangan elen ya, rang niku. <laughs> Pamili atas iman nih disebut ping bidot oke okay. rukun iman pertama nopo antuk minapilah rukun Islam pertama saya ada berarti kan iman nak allah kan dua kali kan iman jodet ya rukun eh iman jo ya, nomor sisi allah rukun eh islam tapi mungkin nak nomor loroh solatiku rukun eh islam doh baru rukun iman rukun islam nak rukun iman noloh solator Boten. Berarti wong ora sholat itu ijik iman ta orang iman. Ijik iman ndak hikam Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal. Orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Gitu, misalnya dulu kasus di Iran. Dulu orang tuh nyembah api. Wasani itu nyembah api. gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Yo, ya, orang-orang ngantuk orang pati sholat tapi masih iman Api kok pengairan dipateni ya ini jadi orang-orang yang di Iran itu islam kabeh, iman kabeh di Irak juga gitu dulu percaya harut-marut Babilon kota tenung gara-gara uang -gara dua iman hilang kabeh begitu juga teng Jawa barokai roto-roto uang Islam senajan Torah sholat iman senajan Torah sholat ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sidik kan itu ya, barokai uang sholat apa barokai asal Islam Baru kayak asal Islam. Soal mereka tidak sholat, soal mereka tidak benar ya kita bina. Tapi oh coba anggap, terus mereka kafir. By the mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mengenai gitu, sudah dialiran-aliran sing gampang kafir no wong, mereka ku antilyane obok obok no wong buk kafir. Lainnya teni ini jenisnya ya almutahabi nan no wong villa. Jadi sadar kontribusi neti yang Islam fasek tenggene jumlah kuantitas tiang nobo tiang nobo Islam paham gitu terus Allah nunggu ngitung dulu permis sekolah apa? derroh gak per nobo okay? mis sekolah nobo lagi okay, khawatirku lo ngotot nih okay? bisnis prostitusi ngelahirno bisnis bisnis tinju gatos teng Hollywood teng Las Vegas tuh ngasih lo bisnis Bisnis penjualan CD Purno yang ngasih lo bisnis Ini kalau bisnis ini terlalu kuat Nama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat Nama sistem itu tutup, bisnisnya tutup Seperti tempat-tempat maksiat dulu di doli, di kramatung, nggak ditutup Yang protes tidak hanya londe lonteknya Tapi pedagang MIA protes, taksi seputar juga protes, tukang ojek Protes Padahal mereka orang-orang soleh Artinya tidak terlibat Begitu Tapi sudah menjadi sistem apa? bisnis sistem ekonomi lalu lawson jen jenengan dalam kesalian una iso juga ada di sistem nopo ekonomi supaya lebih kuat ini jadi sekarang pesawat pesawat di dunia musim haji seneng mereka sudah diorder order di beberapa negara Islam Itu kalau ndak bisa bangkrut itu lah mesti payune Uji antri bisa di kulo suwon lewat ngaji niki jenggan tambah seneng teng Allah, gak seneng teng ibadahin aboh aboh gak lewatnya teni lagi gue nak sampean seneng kulo kulo seneng jenggan faktor pangeran villa niku jengben diangkat pangeran terus diumumno ainal mutahab bu nan aboh bijalali jadi niki hadis sohe wonten bu horiwanteng muslim wanteng allohu ma'udiluhum ya maladillah illa zillih terus malah nih sama rasanya seneng macem-macem pun, -macem, so, kau yang nak seneng bujuk, wae lagi seneng nolak zina, masih nggak mau anes, baru kaya bujuk, gue rasa selingkuh, ojo kok gara-gara bujuk kereng malah selingkuh, malah kuale-wale, malah malah kuale-wale, jadi Dewi Mamuzali misalnya kayak seneng bujuk, mbak anggap penolak zina, gue yo berarti kayak seneng villa, seneng dua anak, gue subhan, gue calon penerus sujud berarti seneng, no villa. terus seneng wong Islam sekeratau sholat, teratau zakat, mergo wae anti kemusyrikan, anti nyembah liannya Allah. itu ya seneng, villa. ya semuanya ya ada ada kadarnya. tapi piewae asal mukmin berarti ini anti Tuhan selain. pun kita oh. terus niki kitab dinan simpen, bawa-bawa niki nabawo memperbarui ukhuwah, ukhuwah bahwa hubungan kula jenengan niku villa. Mangan kula boten ate kecewa ambek jenengan, bu kurang sopan, bu kurang apa boten roh. Mboten roh. Ora sopan napa piye ora roh. Sopan napa piye mboten roh. Iki kula niati kula ngaji mriki seneng napa villa. Lah kake kanca-kanca sing apal Quran sing sakit ngaji kula suwun nak maca Quran terutama ning sifat Allah. Niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. Ya kata tadi, misalnya saman jagoan Betyang, ditakoi, misalnya ruhen, jantungnya dicoplok, urep, tawara, misalnya jawab, ya ruhen, jantungnya dicoplok, ya mati, nak disembelih, ndak sih perut, kalau mati tawara, ya mati, tapi kue raih, iso Fatih, Allah, Allah iso gak gawe ruhen, Dasto urep, tetap kita sifati, sakit, ya tetap kita sifati, sakit, lah misalnya kita memaksakan, tuh, bayang noni pi, ya, ya das, Dasto urep, oke, saya kira zaman pasir, dari tirapi Adam iya, nah, lah iya kadang Allah kurang nyebut objek tapi mau nyebut wahwal ladhi yuhi wa yumit Allah singuripno lansikmatenoh gak nyebut objek mereka hanya nyebut objek uang raiso bayang non das kepudol ure uang tambah jantung ure mereka kesuwen oleh Allah uang ure pun syarat enggak gusi Rah. paham ya tapi misalnya kue ada di nabi Adam misalnya kue bayang lo ada di nabi Adam barang raba pokoknya bayang lo ada di nabi Adam Wangi neng duitnya Dewi An, gusti kulo keng Budi, ini kulo kok pasir. Menolak nabi adam malah janggal. Oh wong no, kok raper percaya Menolak nak ketemu pasir, kok rada di aku. Merkod ini ngerti kugeni jenis ya. nobong, merkod ngerti kubob. Cara gue jadi nabi adam, Dewi An. Anggap di kandani pangeran, ini kulo orep keng Budi, gusti, ini kulo kok pasir. Menolak tiap roh pasir, kok kok gada ga dadi aku, malah tinta ini ini kan? Karena dia pengetahuannya tunggal, materi ini kan Abu, materi ini kan Abu, pasir. Nah, makanya ilmu yang yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu. Malah nekulono sering debat bagi ya itu tanggal ini ingetan. Gus mosok uang neng puanasin rokok jiisauurep. Tapi ya nggak pernah neng rokok urep raiso. Kita kok angel gus. tapi ada nyuap rokok kok yang PKI ya. Menimu. Maksudnya kayak tak lelap-lelap novelnya, ayo Ada yang soal ngerokok, mesti dicampur PKI, ya. Kita ini kan menjadi aneh, seakan-akan menggugat ngosok neng ngerokok panas yang ngerokok ngesok Kenapa objeknya ngerokok, orangnya es Islam, orangnya agama Padahal kita juga gak bisa membayangkan ngerokok ngesok banyu dilelep ngerokok ngesok ngerokok ngesok ngerokok bisa kan ngesok ngerokok ngesok ngerokok ngesok ngerokok ngesok ngerokok ngesok ngerokok ngesok ngerokok ngesok agama ngesok banyu ditimbun tanah kalau nuruti almunemanus, tidak bisa bayangkan hidup kan? Tidak hanya di neraka kan? Di tibun tanah ya, tidak bisa hidup. Di tapok banyu tidak bisa hidup. Lah podo, kita sendiri aku dulu bayang nongding dunia isauripu ya aneh. Ungraros um, sebab isauripu.